Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Tadi mohon maaf nggak sempat pembukaan ya, karena begitu kita jalan langsung ada target. Kita di target burung pelan ya, yang sudah shoot Kena dan kita mau checkpoint point Oke, okay, salam satu laras. Ini masih pagi posisinya masih jam 6 pagi nih. oke gimana keseruannya lanjut dan ini ada target satu lagi terlihat kepalanya oke kita lanjut ya